oke langsung saja ya teman-teman kita nyalakan dulu untuk kronometernya ini tombolnya di samping nah ini bisa dilihat sudah menyala angka di nol ya nanti kita akan tes power dengan uh, semua Grendel ya dari gerendal 5, gerendal 4, Grendel 3, 2 sampai dengan gerenda 1 memisnya juga sudah saya siapkan langsung saja ya kita eksekusi bersama kita masuk. oh ya untuk tekanan anginnya teman-teman ini berkisar di 2000 PSI ya lebih tepatnya 1800 kalau nggak salah kalau nggak 900 hampir 2000 PSI langsung aja tembakan pertama ini satu, dua, tiga, empat, lima oke sebentar nah ini saya pakai gantungan mimis ya biar mudah soalnya Okay. masuk masuk aja kita eksekusi bersama 3 2 1 dan uhuh, mantap ya untuk hasilnya ini tadi di grandel 5 maksimal ya power maksimal hasilnya bisa dilihat kisaran 1031 fps lanjut kita uh, masuk ke grandel 4 nya kita tarik dulu 1 2 3 4 ini kita delete shot dulu ya, biar jadi nol lagi nah bisa dilihatkan dulu untuk mana supaya mantap oke sudah kita masukkan lagi ya untuk memisnya tadi sudah kita pasang atau kita setting di gerendel 4 oke ready 3 2 1 oke Mulai turun ya. Ini di grandel 4 kisaran 1004 fps. Lanjut ke setengah grandel berikutnya yang nomor 3, Satu, dua, tiga. Kita delete shot dulu. Nah, biar dia jadi netral lagi ya, jadi nol. begitu kita ambil mimis. Hmm, suara burung. Grendel 3 langsung saja kita eksekusi bersama 321 Oke okay. power yang dihasilkan dari Grendel 3 ini kisaran 995 FPS ya Grendel 3 kita del shot jadi nol Netral ya lalu kita pakai berarti Grenda 2 12 ya. kita masukkan lagi mimisnya oke okay, kita masuk kunci ini yang pakai power settingan 2 Grendel ya 3,2,1 oke okay, dia ini turunnya nggak terlalu jauh ya kisaran 1000-900 dan ini untuk hasilnya dari Grendel dulu adalah 977 fps kita delete shot kembali ke 0 yang terakhir ini berarti Grendel 1 Cukup mudah. Jadi ini nanti teman-teman jika lauw ingin berburu ya. Ini bisa menyesuaikan buruannya skalanya ya dengan settingan power ini bisa pakai yang 1 5 disesuaikan saja. Langsung saja tembakan gerendel pertama. Oke, bisa dilihat untuk hasilnya kisaran 942 FPS untuk settingan power gerendel satunya. Berikutnya Nanti kita akan uh, tes atau ke sasaran tembak benda keras ya berupa batu batako atau paving biasanya orang menyebutnya dengan lima uh, kali tembak atau tiga kali tembak langsung saja kita masuk ke detail videonya. Let's go. Oke okay, lanjut kita akan uh, menggunakan sasaran benda keras ya berupa batako kita akan tas menggunakan grendel satu saja karena ini jaraknya tidak terlalu jauh ya oke, tembakan pertama nanti teman-teman bisa melihat untuk detailnya di video 2 atau kamera 2 ya 3,2,1 uh, mantap tembakan pertama tembakan kedua set sampai muncerat ya, oke tembakan ke tiga, keempat. Jadi ini untuk visirnya cukup akurat ya teman-teman bisa dilihat di hasil tembakannya itu nitik di satu titik terus terakhir Mantap. oke langsung aja kita lihat hasilnya bersama let's go Oke teman-teman dan sahabat dealer semuanya, berikut tadi adalah beberapa ulasan ya atau power dan juga uh, uji sasaran dari senapan angin gejur DP Fusion 2560 Popper Steyer Hunting yang satu ini dan semoga untuk informasi tadi bisa membantu dan menambah referensi dari senapan angin yang bisa dipilih sahabat dealer semuanya dan bila teman-teman tertarik nanti bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah, serta jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video dan beberapa uji lainnya dari kami. Saya undur diri, kita akan sambung lagi pastinya di next video, dan salam pediler.